Kalian lihat di HP kalian dan telepon menggunakan aplikasi telepon. Jika harus bersyukur karena nomor ternyata ada tanggal matinya juga. Nah. Jadi nomor telepon itu bisa mati dan tanda-tandanya adalah satu tidak bisa dua tidak bisa menelpon menggunakan aplikasi bawaan dan salah satu cara untuk membalikan nomor kita adalah satu-satunya adalah ganti nomor karena jika kita ingin Nomor WhatsApp yang kita pakai di akun WhatsApp itu mati, sudah tidak bisa lagi karena di WhatsApp itu cuma ada pilihan SMS untuk verify ya kirim SMS atau um, kirim SMS atau kirim SMS atau call me. Nah justru nggak bisa kita manggil kalau misalnya mereka mati. tidak bisa, nah WhatsApp membaginya itu lewat telepon. Kalau kita mau call ini, ini juga call-nya juga lewat SMS ya. Nah dan ada tanda-tanda juga itu adalah akan dikirimkan di SMS kita sebelum mati nomornya. maksudnya nanti akan dikirim ingin mati. Namanya ya, bukan kitanya. Apa sih bedanya? Nah, ini dia kesimpulannya. Bedanya adalah kalau kita mati, kita tidak bisa menangkap Tapi kalau font kalau nomor telepon itu bisa. Karena Enggak tahu sih, yang matiin siapa ya? Oke, okay, dan bye. See you on the next video. Bye bye.